Ya, Ini satu keluarga satu keluarga. Saya lamim pribadi ya. Masalah ekonomi satu. Soalnya sekarang kan banyak yang di PHK, banyak yang nggak kerja lah. Jadi penghasilan. Seperti saya kan suami saya supir, jadi yang tentu setiap hari penghasilnya berapa, tahu sendiri kan banyak yang kantor tutup, pabrik nggak buka gitu. Jadi nampak gelap banget lah buat saya sendiri deh. Ternyata bapaknya kan supir doang. Saya sendiri ibu rumah tangga, aku punya anak keempat. Susah penumpang terus kan memang dari aplikatornya juga sekarang bonus-bonus sudah nggak ada. Hmm. Penumpangnya udah susah. Ya jadi ya gimana ya cari kerja kesibukan lain juga susah ya kan karena biar ya, per hari ya kadang ya susah pak kadang makan juga masih kadang ada utang ada gitu. Sekarang pencarian susah pak barang corona. Hmm. Saya saudara anak ayah udah apa ayah ketemu apa orang nyuruh. Saya kerjain, yang penting dapat duit Perak dua perak aja ketemu makan Kerja anak paling di lockdown Paling diperein orang lebihnya ya kesusahan juga lah Buat usaha juga sepi Karena kita mengontrak semua lingkungan juga merasakan itu Makanya saya mencari kontrakan yang lebih murah Iya oh. <laughs> yeah. Sering Bapaknya selama COVID ini kan, sering bawa. Udah sampai pulang jam 11 malam, kadang puluh ribu, puluh ribu. Kadang nggak cukup buat makan, tapi apa buat, kita tetap ini bersyukur. Ya mudah-mudahanlah ini cepatlah corona itu berlalu kan, biar bisa kita aktivitas kembali lagi. Saya berdoa aja buat Tuhan, nggak mungkin Tuhan biarkan kita nggak makan. Kondisi semakin sulit situasi tak kunjung membaik. Namun, janganlah hilang harapan. Karena pengharapan membawa kita semangat untuk menjalani hari yang lebih baik. Total Bantuan Peduli Sesama yang telah disalurkan hingga di Minggu ke-108 ini sebanyak 4.472 Bantuan APD yang disalurkan ke Rumah Sakit dan Puskesmas, 56.444 Bantuan Makanan Nasi Siap Saji,